Nah, bagaimana kronologinya? Ini ya, saya ambil saja dulu dari FIFA. Ya, dari FIFA. Ya, ajudan ditembak mati gegara mau lecehkan istri Irjen Firdi Sambo. Nah, ini Senin, 11 Juli 2022 ya, beritanya. Oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadan mengungkap. Pihaknya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara penembakan berdarah di kediaman Kepala Dinas Profesi dan Pengamanan Polri. Inspektur Jenderal Ferdi Sambo. Beberapa saksi di tempat kejadian telah dimintai keterangan salah satunya adalah istri dari Kadipropan dan Baradae Pengawal Sambo. Brigadir J disebut sempat memasuki kamar pribadi Sambo kemudian dia diduga melecehkan istrinya berdasarkan keterangan dan barang bukti di lapangan bahwa Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadif propam dan melecehkan istri Kadif propam dengan todongan senjata kata dia Senin 11 Juli 2022 ya kata dia istri Kadif propam lan Lantas teriak minta tolong Teriakannya pun didengar oleh Barada E Saat itu dia ada di lantai atas rumah Brigadir J panik Karena saat Barada E datang Pertanyaan Barada E direspon oleh Brigjen J pelangi Oleh Brigadir J dengan melepaskan tembakan Pertama kali ke arah Barada E Ujarannya dari hasil olah TKP, Brigadir J diduga melepaskan tembakan tujuh kali banyaknya. Pada saat itu, ya, inspektur Jenderal Sambo sedang tidak di rumah dinas. Ya, Jenderal Sambo baru tiba pasca dihubungi istrinya. Kasus ini sendiri masih ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Brigadir J melepaskan tembakan sebanyak tujuh kali. Barada E membalas mengeluarkan tembakan sebanyak lima kali, kata dia lagi. Sebelumnya, Ramadan mengatakan, polis baku tembak tersebut terjadi pada hari Jumat, 8 Juli 2022, pukul 17.00 sore. Saya akan menyampaikan informasi terkait adanya penembakan seorang Brigadir Inisial J di mana peristiwa itu benar telah terjadi pada hari Jumat 8 Juli 2022, kurang lebih jam 17.00 atau jam 5 sore, ucap Ramadan. Kini pihak kepolisian akan menyelidiki lebih lanjut terkait kasus penembakan yang menyebabkan anak buah dari Kadipropam Mabes Polri Ijen Polisi Firdi Sambo itu meninggal. Ehh... <tuh> Ini kawan beritanya ya Ini Kalau ajuda mau lecehkan Istri saya jenderal Ini memang tidak bagus Tidak berakhlak Ya dengan cara menodongkan pistol Ini masih tanda tanda tanya Kenapa almarhum ini brigadir J menodongkan senjata kepada istri sang jenderal? Ada hmm. apa? Sang ajudan berani seperti itu? Untung di situ ada pengawal Barada. Jadi kita mau kalau berada ya Yang melumpuhkan Dan saya lihat beberapa pernyataan pro kontra ini Masalah ini saya lihat di media sosial Kalau saya pribadi ya Tidak pantas seorang ajudan itu Melecehkan istri komandannya atau pimpinannya Apalagi mendorongkan senjata. Itu sangat-sangat tidak pantas. Tapi timbul juga pertanyaan, kenapa sang ajurang ini berubah seperti itu? Kenapa? <tuh> Akhirnya terjadi latar seperti ini. Nah, ini saya lihat ini beberapa waktu ini beberapa waktu lalu ini ini polri tennis ada yang membuat simpang siur di media sosial maka itu kepada sahabat kurang Indonesia ya biar kita tidak memberikan pendapat yang salah, pendapat fitnah ya ikuti saja apa yang disampaikan oleh Mabes Polri dalam hasil penyidikannya jangan kita yang berpikiran masing-masing kemudian mengira-ngira sendiri, nah, itu juga tidak baik. Maka coba lihat orang kontra ini. Ya. Itu tadi kalau kalau kalau lagi seperti tadi itu, ya itu tidak bagus ya seorang ajudan. Akhirnya bakuhan anu lah baku tembak. Tapi kembali lagi masih tanda tanya memang, kenapa ajudan ini berani, ya? molecekan istri pimpinannya dengan mendorongkan senjata apa karena sudah stres atau ada masalah atau bagaimana ini kita kurang tahu makanya ya Ini mario kalian tahu itu kenapa ya yang jelas ini dalam proses semoga masalahnya bisa segera selesai. Dan saya secara pribadi mendoakan Semoga yang almarhum Diterima segala amal kebaikannya Dan diampuni segala dosanya Dan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang Mas Rang, keluarga besar uh, Inspektur Jenderal Pak Sambo ini mudah-mudahan segera selesai Ya Ini saja kawan Mari kita hindari untuk menyampaikan pendapat yang berasal dari pikiran kita sendiri Tanpa mempelajari fakta-fakta yang ada Tetap senat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh